Halo semua, welcome back to my channel uh, Aku Tresani, salam kenal semuanya Hari ini aku akan menjelaskan tentang Bagaimana hidupku bisa bertransformasi Dari yang awalnya Gajiku tiga uh, juta zaman di Jakarta bisa berhasil manifest Uang belas ribu dolar Atau sekitar 170 juta Hanya dalam waktu 3 minggu Oke, okay, let's get started kita berkumpul karena pembahasan hari ini akan seru banget attract money, uh, aku sudah tulis di skrip nih apa aja yang mau aku omongin supaya nggak lupa ya kan? Oke, okay, aku akan sharing tentang apa yang sudah aku lakukan untuk diriku sendiri. Ini bukan tentang strategi atau business advice yang aku akan ajarkan sama kalian, tapi bagaimana aku bisa berhasil memanifestasinya. And this is all about energetic energy. Aku akan mengajarkan kamu inner work dari dalam bukan outer work, sejujurnya ketika aku mendapatkan uang belas ribu dolar atau sekitar 170 jutaan gitu ya itu semua benar-benar effortlessly Aku tidak merubah banyak apa yang aku lakukan di bidang pekerjaan Tapi aku lebih merubah my inner change My emotions Karena everything is energy And energy is everything You attract what you feel Kamu akan menarik apa yang kamu rasakan Terutama dominant thought Apa yang dominan terus-terusan Itu yang akan ke-attract menjadi realita Yang pertama Decide what I want Atau Kamu harus menentukan apa yang kamu mau Aku bukan yang kayak rebahan di kamar main HP terus, gak ngapa-ngapain cuman nonton TikTok, nonton Youtube, uh, scrolling Instagram, terus aku menunggu keajaiban jatuh dari langit, kayak thank you God tak kira uang turun juga, gak kayak gitu ya kan, aku tetap usaha segala macam aku membayangkan seperti apa kehidupan impianku, dulu 2 tahun yang lalu sebelum aku pindah ke Bali aku sudah kayak berangan-angan nih oke aku mau begini, begini, begini aku bisa ke pantai setiap hari, aku menjadi digital nomad yang bisa kerja dari mana aja, dari villa, dari pantai, dari Cafe, bisa jadi fashion designer Bisa jadi financially freedom Bisa tinggal di villa Merasa bahagia dan gak stuck terus-terusan Nah terus gimana perasaan Kamu ketika membayangkan itu semua Dulu tuh ketika aku membayangkannya, ya Sambil senyum-senyum sendiri, mendengarkan musik Terus kayak aku tuh merasa Seolah-olah aku lagi tiduran di pantai Dan oh my god this is my dream life right now Dulu di tahun 2019 Aku berpikir kayaknya Biaya hidupku per bulan sekitar 20 juta Sampai 30 juta cukup nih gitu. Gitu kan. Dan kalian tahu aku scripting dan akhirnya menjadi kenyataan meskipun itu tidak instan. Nah, ketika itu menjadi kenyataan, aku naikin lagi tuh jadi 50 juta ya kan. Dan alhamdulillah itu menjadi kenyataan. Kemudian di salah satu buku yang aku baca waktu itu bilang jangan takut untuk double it. Double it nominal yang kamu ingin wujudkan per bulannya. Jangan takut untuk double it, jangan takut kamu berpikir mungkin gak ya? Akhirnya gak mungkin nih gitu. Aku tidak pantas gitu kan. Seorang aku kayaknya nggak mungkin bisa mendapatkan uang segini gitu. Jangan-jangan-jangan ada kamu mental block kayak gitu ya. Setelah aku bisa mendapatkan uang 50 juta, sama seperti yang aku terus di scripting, aku coba tuh ngetes, aku double it jadi 100 juta. Dan kalian tahu apa yang terjadi selang satu bulan kemudian kalau nggak salah ya, atau dua bulan kemudian itu menjadi kenyataan. Nah mungkin ketika kamu double it nominalnya, Biasanya kamu tulis scripting tentang Yes, aku senang banget, terima kasih Tuhan Aku bisa mendapatkan penghasil 15 juta atau 20 juta Double jadi 30, double jadi 50 gitu kan Mungkin kamu akan keluar dari comfort zone Tapi nggak kenapa-napa Coba aja dulu konsisten Nah teknik yang aku pakai Ini adalah one of my favorite itu scripting Seperti yang kalian tahu ya kan uh, Kemudian dari uang tersebut mau buat apa Oke, okay, uh, akhirnya aku bisa traveling, akhirnya aku bisa kasih orang tua, akhirnya aku bisa traktir makan, akhirnya aku bisa sedekah kemana-mana gitu kan Akhirnya aku bisa uh, membeli apa yang aku mau tanpa harus melihat harga, aku bisa ke supermarket, nggak usah ngeliat harga, aku bisa beli baju, nggak usah ngeliat harga, aku bisa makan enak dan itu semua sudah terjadi Oke, okay, jadi aku tulis dari uang tersebut mau buat apa aja Ya kan. Kemudian aku senang banget dan bersyukur terima kasih Tuhan Karena aku sudah mendapatkan uang 100 juta Nah ini tahun lalu ya kejadiannya Dan itu menjadi kenyataan Yang kedua visualisasi teman-teman Jadi sebelum tidur aku kadang-kadang suka membayangkan Aku lagi liburan kemana gitu kan Sambil wow this is my dream life right now Aku senang banget thank you God gitu Jadi aku gak hanya menulis saja. Tapi juga membayangkan dan asal kalian tahu membayangkan itu adalah salah satu teknik yang powerful Karena kita menggunakan otak kita, otak kita memiliki frekuensi Teman-teman buat yang awam nih dan gak tahu gimana cara visualisasi menggunakan bermeditasi gitu ya Kalian bisa kok search di youtube banyak banget ada ratusan ya uh, video guide meditation Attract dream life, attract money, attract job, attract soulmate, apapun itu yang kamu mau manifest Konsisten. kenapa? Supaya masuk ke alam bawah sadar kamu, nanti otak akan mempercayainya Dan otak akan mencari cara untuk mewujudkannya Dan teman-teman ini memang tidak instan ya, jangan pernah kamu berpikir oke okay, aku akan manifest, manifest, manifest Terus uh, kamu berharap besoknya langsung ada tuh duit gitu kan, atau bulan depannya langsung ada Enggak, perjalananku teman-teman bisa mendapatkan uang yang aku inginkan, my dream life, my dream job itu nggak nggak bentar teman-teman dari tahun 2014 tuh yang aku dapat gaji 3 juta itu aku fresh graduate baru lulus kuliah dan tidak instan tiba-tiba tahun depannya aku langsung dapat 50 juta gitu Enggak teman-teman nih ya 2014 nih perjalananku supaya teman-teman tahu ya 2015 gajiku naik jadi 5 juta terus 2016 masih sama 5 juta sampai ke tahun uh, 2017 tuh masih 5 juta loh Nah kenapa? Karena gini Dulu uh, 2014 sampai 2018 tuh sekitar 1, 2, 3 4 tahun ya kan Aku belum praktek Loa konsisten Teman-teman, aku sudah tahu Loa Dari tahun 2009 Ya kan, nonton filmnya The Secret tuh Tapi aku hanya sekedar tahu. Oh apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan Udah selesai, aku nggak pernah praktek scripting Zaman dulu, karena scripting memang belum ada dulu Ya kan, belum booming kayak sekarang Nah, akhirnya ini aku mengalami spiritual awakening dari tahun 2014 sel uh, selama empat tahun sampai ke tahun 2018 ya kan. Itu gajiku stuck di situ aja. Aku pernah nganggur satu tahun. Jadi teman-teman sekarang yang lagi nganggur, kamu nggak sendiri. Ini bagian dari OTW-nya kamu menuju your dream life, your dream job gitu kan. Jangan pernah kamu berpikir di rumah, oh kak Tresnani kan dapat duitnya gampang karena begini karena begini lah lah lah. Enggak sayang enggak, <laughs> ini harus kalian tahu ya perjalananku nggak mudah untuk sampai di sini. Aku dulu dipecat tanpa alasan, aku difitnah rekan kerja di kantor, aku nggak salah apa-apa gitu berkali-kali teman-teman. Bukan cuman sekali aku di Setiap aku kerja kantoran pindah kemana Pindah kemana, pindah kemana Ada aja tuh aku di aku nggak ditemenin Pernah juga tuh Zaman aku kerja di SJBD Tapi bukan yang international company kemarin ya Beda lagi nih yang fashion company ini beda lagi Tahun 2017 itu Aku nggak ditemenin Aku anak baru disitu ya baru kayak seminggu Itu orang-orang pada makan siang ya Aku nggak ada yang ngajak Ini aku cerita dulu ya Sebelum kita lanjut ke pembahasan attract money ya membahas ini supaya teman-teman sadar gitu loh track money nggak ada yang instan banyak teman-teman yang give up yang kak capek aku udah praktek loh satu bulan dua bulan mana nih aku masih stuck dalam hidupku aku belum dapat kerjaan aku belum dapat uang yang aku mau teman-teman masa kamu udah nyerah gitu doang ya kan nah oke okay, balik lagi aku empat tahun itu mengalami spiritual awakening susah banget aku dapat duit stuck di situ terus sampai aku berpikir apa tresnan ini memang rezekinya kecil ya Serius aku mikir kayak gitu Oke sampai pada akhirnya aku berpikir Aku gak mau hidupku seperti ini terus Aku mau change my reality I want to change my life to be better I want to level up my life Gitu kan sampai akhirnya Aku start everything Konsisten scripting, afirmasi, visualisasi Bener-bener setiap harinya Jadi buat temen-temen nih ya yang di video-video sebelumnya Di komen tiktok, instagram, youtube Bertanya kak apakah kita harus Praktek loa setiap hari Iya jawabannya sayang Nih ibaratnya kalau kamu mau bikin body goals daftar ke gym kan nggak mungkin kamu uh, olahraganya hanya sebulan sekali. Kamu nggak akan dapat body goals sama seperti Loa. Ah. Kalau kamu prakteknya cuma sebulan sekali nggak akan kamu dapat tuh. <laughs> Bener. Jadi kalian udah tahu ya basicnya kalau aku bisa ada di titik seperti ini mendapatkan apa yang aku mau kayak berhasil manifestku mendapatkan uang seperti itu kayak perjalananku kalau dihitung-hitung adalah tujuh tahun. 7 tahun itu, tapi yang bisa mengubah hidupku sendiri adalah aku. Ini badanku, ini otakku. Aku nggak bisa minta tolong sama adek, ibu, kakak, saudara, sepupu, nggak ada, nggak bisa. Aku yang bangkit gitu. Oke, lanjut. Kita akan ngebahas entah sampai mana tadi ya? Oke, kita lanjut ya, hidupmu. Sekarang, hasil dari kepercayaan, sikap, dan juga action di masa lalu. Begitu juga dengan hidupmu detik ini nih. Apa yang kamu rasakan, yang kamu percaya, yang kamu pikirkan uh, itu akan terjadi di masa depan. Hati-hati, kamu harus bisa switch control ke positif lagi. Tapi bukan berarti positif, positif, positif, positif. Nanti jatuhnya kamu jadi toxic positivity dan obses. Kamu harus tahu ya, kamu ini manusia bukan robot. Kamu punya perasaan. Kalau kamu lagi galau, sedih capek, ya tidur aja nggak usah dipaksa loa itu harus effortully jangan sampai kamu dipaksa sayang. Oke? Okay? Aku pernah membaca ada sebuah forum yang bilang, "Ayo teman-teman, harus jaga vibrasi kalian supaya tetap tinggi." Itu memang benar ya. Tapi bukan berarti kamu harus happy terus-terusan kayak kamu lagi galau, sedih, baru dia dipecat, baru diputusin terus kamu kayak mencoba untuk happy happy happy. Ya enggak kayak gitu juga. Kamu tuh bukan robot, sayang. Kalau kamu mau nangis, nangis saja. Teman-teman, aduh. Nih, takutnya kalau orang berpikir ya, kamu harus positif, positif, bahagia, bahagia, bahagia. Toksik jatuhnya. Ya, kamu punya hati dan itu normal. Otak kamu menerima bahwa kamu sedang gila sedang sedih, itu sehat, nggak apa-apa tapi dengan syarat, jangan lama-lama bangkit lagi afirmasi positif lagi lanjut, visualisasi datangnya tempatnya atau browsing jadi rasakan feelingmu ketika melihatnya nah ini waktu yang aku lakukan dulu ya aku mulai tuh sebelum merantau ke Bali aku browsing-browsing uh, tempat tinggal beli iPhone 13 Pro terus uh, Macbook Air yang terbaru, dan juga beli kamera itu semua aku fake it until you make it modal PD aja teman-teman, terus tiba-tiba opportunity datang tuh, I'm not kidding you karena itu opportunity tiba-tiba datang aja dari segala arah, ada penawaran kerjasama dari brand ya kan, tiba-tiba video-video TikTokku viral, yang nonton ada jutaan gitu, kalau kalian belum follow TikTok aku, please follow Tresnani Moonlight dan Instagram Tresnani dan orang-orang yang mau coaching plus seminar itu menjadi dua kali lipat, nah periode terakhir itu yang ikutan hampir 900 orang, oke okay, next kemudian yang terakhir, kalau kamu bisa, ya kan Usahakan sedekah teman-teman Atau kamu berdonasi kemana aja Kamu mau sedekah ke masjid Kamu mau sedekah ke yatim piatu Ke orang yang tidak mampu di desa gitu kan Kamu ngasih sembako terserah Yang penting kamu ikhlas dan ketika kamu melakukannya bahagia Because I know when I give It's gonna come back to me even more Nah ini ya Jangan pernah kamu bercanda kayak bilang Oh, aku miskin Oh, aku nggak punya duit, hidupku susah Meskipun itu cuma bercandaan, hati-hati Ketika kamu lagi kumpul sama teman-teman Jangan pernah kamu ngomong kayak gitu ya Teman-teman kalau aku boleh uh, flashback sedikit cerita yang dulu-dulu ya kan Ketika uangku udah tinggal ratus ribu Aku sering bahas ya Uh, aku ada di titik rendah banget. Itu bukan titik rendah sih. Uh, ketika aku lagi merantau dan finansialku udah ibarat kita naik bensin, itu udah merah, udah kedip-kedip ya kan? Tapi aku gak cari utangan, aku tetap tenang, rileks. Aku gak ngeluh, aku gak cerita sama orang tua kalau uangku tinggal lima ratus ribu yang aku lakukan aku tenang, rileks, aku pergi ke pantai nangis, aku curhat gitu kan, terus aku juga tetap sholawat, jibril seribu kali sehari, aku afirmasi kayak terima kasih Tuhan, akhirnya aku bisa survive, aku dapat rezeki begini-begini-begini lah, dan kalian tahu ketika uangku 500.000 ribu itu dalam seminggu teman temenku ngajakin nongkrong, area Bali, Seminyak, Canggu ya kan, itu mahal-mahal, oke? Okay? nolak kayak, oh aku lagi miskin nih oh aku lagi gak punya duit, jadi ketika mereka ngajak aku nongkrong, aku selalu bilang, ayo tapi aku paling pesennya teh aja tuh kata-katamu ini sangat kuat, mengandung apa? energi, frekuensi, meskipun kamu kenyataannya memang tidak punya uang tapi ya gak apa-apa, jangan diucapin juga kamu harus selalu bersyukur, ketika ini semua sudah menjadi habit, hidupmu akan berubah 180 derajat sama seperti aku, you have to act as if you already have your desire you know what I mean Artinya tuh gini, kamu tuh jangan takut, kamu tuh harus bersikap seolah-olah uangmu tuh memang udah banyak gitu loh Kayak di masa depan tuh kamu calon orang sukses, kamu calon miliarder misalnya, kamu calon punya penghasilan ratusan juta Meskipun sekarang realitanya gaji kamu hanya misal 3 juta, 5 juta Kamu gak takut tuh misalnya mau traktir orang tua, kamu gesekin kartu kamu di restoran Kamu harus punya mindset uang yang ngejar-ngejar kamu All you need to do is sit back and relax. Jangan panik. Jangan ada di panic mode. Nah, itu aduh, banyak banget aduh, aduh, gimana nih? Kartu kreditku bentar lagi jatuh tempo. Aduh, gimana nih? Ah, mindsetku dulu masih ada di lag vibration. That's why aku attract mananya susah. Dan dulu nih nih nih, T dengerin teman-teman ya. Aku masih punya kartu kredit. Ah, Utang itu menghambat Rezeki masuk ke dalam hidupmu ini Boleh percaya, boleh tidak Tapi ketika aku melunasi Kartu kreditku Dulu punya dua atau tiga ya, lupa ya kan Itu tiba-tiba boom Pelan, pelan, pelan, pelan naik, dari yang gajiku 3 juta tadi, pelan-pelan naik jadi dua digit pelan-pelan naik jadi 3 digit sampai sekarang, karena kalau kamu mikir realistis, mikir logika, nggak mungkin gajiku aja sekarang segini sama aja kamu tidak percaya akan kuasa Tuhan, kamu belum percaya konsep law of attraction ask, believe, receive dan apa usaha, kamu mau jadi bisnis woman, atau punya penghasilan dari bisnismu itu 100 juta, lakukan, usaha sekarang fotoin produk kamu Bikin akun Shopee, TikTok, Tokopedia, bikin Jangan kamu cuma berhayal doang Percuma sayang kamu udah visualisasi, percuma kamu udah scripting Tapi kamu gimana jadi rumah cuma nonton Netflix Ketika kamu sudah berusaha ingin menjadi apa yang kamu mau nih Misalnya businesswoman, jualan makanan gitu Tapi kok tiba-tiba stuck ya Bukan berarti kamu gagal Tapi siapa tahu kamu memiliki destinimu yang lain masih bingung aku pernah bahas multiple destiny ada di video yang ini Buat teman-teman yang mau kasih testimoni di komen bawah Boleh banget please ceritain uh, kisah sukses kalian Manifest uang atau menarik uang datang ke dalam hidupmu itu seperti apa Supaya teman-teman lain terinspirasi Boleh banget aku mau baca di komen bawah Aku pasti likes, aku pasti komen Oke okay guys thank you so much for watching Semoga bermanfaat uh, Jangan lupa likes, comment share jika kalian merasa video ini bermanfaat Oke okay, see you in my next video Bye bye Hey